dan ketika nabi gadanyo sallallahu alaihi wasallam ida tawada' al'abdu lillah apabila merendah diri si hamba karena Allah disayaga angkat akannya oleh Allah ke langit yang ketujuh nah ya, apa palaolong nangon di langit pagi karena ingin turun Makna jih, urungnya akan geangkat derajat dari Allah setinggi tingginya. Mantap hidunya langit, langit kalangan itu tujuh. Kau dah satu leput sampai tujuh derajat yang tinggi. Jadi yang kena berkah, seorang yang merendah diri karena Allah, maka orangnya nggak derajat dari Allah. Maka kita tampilkan ketinggian jih dengan langit yang ke tujuh. Dan ikut le Nabi yang bersalam. Innat tawadu'a la yazidul abda illa ruf'atan Sesungguh tawadu'a hanya ditambah akan si hamba Melainkan ketinggian Tawadu'anya cuma untuk menambah ketinggian Jadi kolideral Tanya merendah diri Tapi yang terjadi kol-rendah, naik Rendah, naik, rendah, naik Nyamanan Jadi kejadiannya sebalik eh kannu data perendah maka rendah menyemen fatawa daum maka tawaduklah kamu rahimakumullah semoga ghibah rahmat akan kamu oleh Allah badi yang lain kan Nabi yang alai salam innahu layu jibuni ayyah bil rajulu syai'a fi yadihi wayakuna mihnatan li ahlihi yarfa'u kibra'an kibra nafsihi sesungguhnya pekerjaan Sungguh diperhirekan akan lun oleh bahwa dihamal dimat oleh seseorang akan sesuatu pada tangannya maka ada yaitu menjadi kehinaan bagi ahlinya sesuatu yang tujuan untuk mendafak dengannya akan terkabur daripada dirinya Jadi ke nabi yang hiren yang hayu kenapa berat hi He hayu hebat tak tak Orang gemar sesuatu bak jarok yang dengan gematnya genya jadi hina pada ai. Tapi geman tujuan mangat gadah de kabo. Me ada kabo ka hebat. Upama di kitanyo urang hebat. Menyawatai tapo hebat dro dengan mamenyotuk ba ungkut adejik ke dro de. Hina. Tapi gediji karna hina nyam nyata meungko geroh hina gemai gemai hayu nume megero nya meh dikeroh mangat hina kupuh hina hay mega begabu ha karna munya urang de kabu merasakan dirinya hebat menyu barangnya gemat kedro nampak hina sengaja gemat mangat bena dalam jiwa alih merasa dirinya hebat pu hebat-hebat ha megero drahan tapi munya mandu mun urang diji ungkut na rumah selop na rumah dempuan-puan na Makin terik, makin ee aja juga. Nak sadar dulu. Akhirnya, pubut geram. Untuk katanya. Nyan kepada Nabi, nyan yang mengherankan. Nyan yang hebat. Kabila. Yang ampun kawaih. Mereka kawaih nak pengurah. Orang kebohh mereka kawaih. Bila pengurah tak kan? Ya? Mereka nak pengurah. Mereka kawaih. Menyukasat memang tanya perlahi-lahi raya. Mancara tak perayuk dia ada perairah, dengan cara tawak tuak. Yang kan tawak Tapi orang tak kawaih. Mancara tak kawaih cara halu. Ambil pun cuma tanya saja yang ada lebih baik masih banyak lagi dalamsocial, tapi Bye-bye, Nya Sorong ada rahasipun direka among theerting guests, boleh meng clusters. Ceritu saja keranggap, orang yang berpendahu, saya bukan tetap Nya dan saya tak�認為. Jaya kakar dèspada nampus gan caraatus. pertama Tapi nasihat ada nampus gan pertanyaan dari Falcon hacia Angeles. giving m pride-se Hola thinking kemudian jangan berikan. لةkan naar Marsir ilumineun разных kupan er dingen en efficiency mereka berikan in Doing yang orang tawaduq lagi yang hanya terangkat. Memang perlu banyak raya. Ketawaduq itu, hanya Dan beri kerana untuk mereka. Hanya ada hal yang tawaduq itu. Tetapi memang akan perlu banyak raya. Yang raya. Hakikat itu lagi beri. Haa, nyopat baru teruk hakikat terkabuh. Kibatnya juga terkabuh. Pak Ji terkabuh, hanya terkabuh hakikat. Nah, dikabu syariat. Nah, dikabu tarikat tau. <laughs> ya, bagaimana? Nyupak katulah bahagikat dikabu. Tapi dia yang baik dikabu. Ayara nafsahu fokai khairihi fi sifatil kamal. Dekabu adalah bahawa menganggap dirinya itu di atas orang lain pada sifat kesempurnaan. Tak anggap, kita nyol, di hati gop. Dari segi ilmu, tak anggap ilmu kita nyol lebih sempurna daripada gop. Pemurah, tak anggap pemurah kita nyol lebih daripada gop. Pulong, kekuasaan, kekuasaan kita nyol lebih daripada kekuasaan gop. Jadi menganggap dirinya itu di atas orang lain pada sifat-sifat kesempurnaan yang yang sebenarnya terkabul. Maka hasil padanya oleh nafkah dan hadzah daripada ini yang regek min hadihir razilah wal akidah punya Akidah betul ya. Jadi yang pertama menganggap dirinya lebih berbanding orang lain. Gara-gara keanggap drog lebih, maka hasil padanya oleh nafkah, nafkah yang bunuh. Uh, Tatu nyum drog dikarai bunuh kap sempurna. Fon menoleh dasarji malim lu mengjis. Yang yang gak kun merasakan dirinya lebih. Wa teka, kita tanya, merasakan lebih malim daripada agob. Lebih kaya daripada agob. Maka terjadi nafkah. Kemang, bahu. nangian nafkah. Kemang aja. Jihnya kak namit, kak lebih tanya. Waharrah, hadzah. Dan merasa nisyat, kegemaran, senang daripada ini sifat yang tercela. Padanya, anak wal-akidah. Dan ini anggapan aja. Dari menganggap diri kak lebih benar, dari merasakan sempurna buno ibadah teh nafkah dan hasahnya karaya dan ka uh, timbul semangat karena dirinya kalibeh daripada gau walidalikah karena demikian nabi sallallahu alaihi wasallam auzu bika min nafhatil kibri lun berlindung dengan roni Allah daripada nafkah tergabung Yang kenyan merasa besar Ketika sempurna pun. Sebab kadang-kadang sempurnanya nah. Tapi baik sampai dari kesempurnaannya, kita merasakan lebih dari gog. You know, kadang-kadang memang, hai pak manji, nah lebih baju daripada gog. Tapi kita baik pernah merasakan, eh, bahaya dia lebih lama. Nafkhahnya, merasakan khayu kita menganggap. Merasakan ke lebih raya kita menganggap, gara-gara kelebihan pada sabah sifat pun. Dan karena demikian, Gela Kaidin li ma'aduhum akan Sayyidina Umar radiyallahu'an Li a'idhan nas ba'adha subahi untuk Kultum sesudah subuh. Kuliah tujuh menit. Hai a'idhan nas. La Kaidin, maksaya Naumar. Naumar, Nabi Iyidin li semayang subuh. Lepukahabah, nasihat, bacuk gurunya. Yaan, kaget kan? kan? Faqala kun Sayyidina Umar. La ahsya an dan tafiqa hatta tablura suraya. Baik.nya menai le pon baik ujara mahra ni. Je menan la ahsya lung takut bahawa gata hante akan merasakan raya besar kala mudara sehingga sampai kata bintang suraya. Ment <laughs> drone raya drone ngede nde baik baga raya ni bahu budak macam Menyandang nyawa menyandang di. Ketika ada pegah haba jigen. kesempatan ureng di ceramah bana batang baj. Nyen ketika itu lah iken ureng. Impatan berhabanya bagah lek turi ni anu urang baik-baik tu minan nah. Urang hebat antu minan, dudang ju kabutunya bagai turi. Nah. Jadi sama dengan po yang da buat yang perlu, berbagai hituri, berhebat, berhaya. Ya. Jadi, seluruh kemampuan dan itu biar mendominan nanti. Jadi, untuk mengatakan inilah, oh, bereh, bereh, bereh. Ya. Untuk tak pegah, tanya lebih raya. Untuk tak pegah, tanya lebih maling. Kesimpulan dikabuh, tanya. Tanya-tanya. Sebab jenis, kalau tanya-tanya, apa yang boleh ibadat juga, kawan ibadat juga, yang penting bagah hidupori, bagah terkenal, bagah lupeng, bagah menumpuk buat, dumpu wajuh kena target. Sebab target udik, udik yang lantunya untuk udik lantunya. Target udik lantunya untuk udik lantunya. Yang kerja pun ada buat tataran harus kena. Kau tu pentingan. Padahal hanya dengan binasa awal akhirat dengan buat lagi-laginya, hanya dengan. Yang penting itu. Hinan Bupati Hinan, Puala Dinah Hinan, Orang Hayah-Hayah Lainah Hinan. boleh dapat diri rau tu. Ya mana ni? Dia ada luar tajuh pada saya. Ina Umar yang lebih tu. Haa? Gila Kaedin, Aceramah dan Baik, tu iik manyang bahu, kata teruk bintang Suraya. <laughs> <laughs> langit kepadu, bintang ketujuh. Baik duk bintang Suraya. Tu iik bahu orang, teruk langit ketujuh ni. Baik, apa? Amai kata. Bek dah nyawa. Bek dah nyawa. Pernah agak pun kan? Perbandingan bek dah pun tu. Mana tak? Kenapa ada tak perah bek dah kabut? Pernah nak kudung terkabur lah tu nyawa ni. Yang keelikot tak perah galak kadunya? Duh burung tak nyawa ni. Lepas tu ikh ilom lah. Nampas tu ikh? Nyo tak perah mandum. Ketika tak perah kan, Nyo bek galak dah li ke Oh, sih. Menyo mandum kehana galak dek itu nya. Nyaw mengen dah jauh kedai hana limi dah gent hana limi sabo. Menyo mandum tapi ke akhirat. Mana saja anda tapi ke manduman. <laughs> tapi dah budoh dah nyaw dah pukul idap nyaw dah ceramah masih judah dro. Paduun dro nawur lagi ada ceramahnya. Yang penceramah tu judah. Urueng yang lagi nyan. Nampun mangro. Sebab ada penceramah pihaknya, Pula orang itu kau. Ini nak berfikir. Baik dah fikir, Mereka dah buat kitabnya, Mertoh nak jadi nalih tu orang tu. na, Dana, Harta na, Hrung dukabu na, Dumpuh mentong na. Ini dia, Kita dah buat, Draw tu, eh, tak buat. Jadi, Baik sang sang, Mereka tanya, Kalau ke-nya, Ini dasar je mana? Tidak dengar, tidak dapat. Tanya, ada tim dan bergerak dorong lagi nyan. Tapi bukan Dumurun yang lagi nyan. Menarik ada tim sih, bukan Dumurun. Maka kata bayang menyelong kalau lagi nyan. Berarti menyelong kalau lagi nyan, Mandumurun lantunya kalau lagi nyan. Apa lagi nyan? Hasbalung orang beremburu lantunya. Menyelong hana liat kabo. Dia hana liat orang kabo doruninya. Patrin contoh long tawatu hana liat orang kabo. Nya menyelong kalung tim hana mita nya mandu murung landanya berarti hana galak le kedunya. Maka mena? Tanya urun terakhir. Mamnya ge deuk kan urun terakhir. Dumurung iko tanya mentang. Mampu pasai ge gara dawa du urun da urun mabodunya. Pupasai ge gara hana galak kedunya am tabodunya urun hana galak le kedunya. Henennya hana pekike. Draw di mentang ne cipogot. Eh pu hana. rezeki te. Kemudian ini nafkah pun no, merasa besar pun no. merasa lebih rayu daripada anda. Lagi cangguk, kaya pasu kare kaya hajih. Kemudian ini nafkah, merasa dirinya besar, terjadi daripadanya oleh beberapa perbuatan pada akhir. Ya, ini akan muncul lu luar. Jadi, eh, di dalam mana pun. Pun kita tak tunjuk bahawa saya kita nak sifat yang sempurna. Tak banding dengan saya, saya sempurna. Cara kita tanya Kaya kita tanya dengan dia. Salih kita tanya dengan Setelah merasakannya timbullah nafkah. Bahawa kita tanya lebih raya, lebih haya daripada dia. Lihatnya, ibadah itu perbuatan pada akhirnya. Dia akan dilamati. Dia akan berlalu. Dia akan berlalu ijazah. Ijazah akan berlalu ijazah. Lalu dia akan berlalu. Kupu yang timbul luar, gara-gara nafkahnya. Wadai, tajan toh, tajan toh, tarafon Contoh je, menyang pada tempat duk, yang baduk <laughs> katanya, karayu, temduk, sebab, dua, yang pada dua leong menyang. Karena kita nyokarayo, hendak tim dua, leh hendak tengok. Sebab tim duduk kursi taban mandu kata dendeng. Tengku lebih aku, lepuk aku. Hana ada duduk. hana ada dua. Sebab latih katanya, nyokar, menyang kursi, sebab ngorlek insid. <laughs> Ibu duduk kursi, tabang kursi berlain. Anda ada dua. Seharusnya kita berbeda lah kursi, sahabat. Saya lain beda warna, tapi juga. Olehnya, saya ingat benar harung, menasarung lah. Bagaimana saya akan bangun? Dan saya akan tawarkan pada majelis. Kita menginginkan tempat dua kursinya berlebih banyak daripada saya. Ini akan pada akhir. Yang kedua, takad dum fitari dari depan pada jalan. Nyodaja. Be samping nai jagau ke danyo. Tanyolah yang paling depan. Orang lain ikut ikut ikut. Nyakan nampak pada zahir. Tekabu dayonyan ka muncul luwa. Hanta timle ja ikut go. Tetap gunanyo bu yang paling depan. Wa nadru bi aini tahkir dan memandang dengan pandangan kehinaan. Dan marah apabila tidak dimulakan dengan salam. Dia orang ngau leum, hanai bi talium jih bawah ikutanya. Dan dia kembali lagi, bantu umpak assalamualaikum. Bicara pada nyawa. Nyan baru betul doah doah doah. Tapi punya hanai bi talium, pada yang bi talium aja tidak. Eh, puas sih gampang ayo. Hai, tunggu bi talium keluar. Nyan kata nyan kadi uluah. Nyan di kau kadebi uluah. K melihat hina dan bengeh ke urang yang tidak memulai salam ke danyo maka sarah fi hawa ijihi dan taksir gubnya pada haja i danyo hana hana di pepuno haja i lagi hana danyo hana petreu iko inginan ke danyo mana oh ma tu ma, oh mai perah nte oh mentro ate ing elong lagi yan iko do oh bilih ngelong berle kan ubah-gubah juga ya yang taksir Bengeh, de gog watang di dan taksir gub pada ta'dim ke danyo hana gog di ta'dim Bengeh tu. yang tekabo kade uluah. Kemudian wayah meluhu dan dipengaruhi le nafkah buno akannya urung tekabo diatur bahawa benci apabila dinasihatkan akan dia menyuruh nasihat yang menemui, boleh pegang, ya boleh pegang kanoman awaid adat bua menyanyian. Jadi gedenya hana merasa nyaman ke dikadi nasihat. Pekon karena gedenya menganggap lebih baik beraji. Tapi menyuruh diate gedenya yang hana patakoh lagi nasihatnya dak dengar. Tetapi menyuruh yang tak anggap lege danyo rendah bana hana dak dengar. Padahal kadang-kadang nasihat gobnya betul. Yaun keuwa begahak longan. Duh tun aku berat. Belot tun, mamlah tun, trewek aku duo alam daya. Oh beratnya kanau. Jadi pada hari kadang-kadang walaupun trip udahnya nak kelebihan mak jawab ni. Anemia hanya handai aja. Rumput pupu jihnya hanya rumput ireng. Pada ya pegah wadanya, karena kita nyu tanggap jih rehen hina apa nak jih di bawah kita maka kita merasa tidak nyaman. Pada yang tidak sehat, ya bi sesuatu kita nyu nyaman dili. Yang juga gara-gara po nakkahnya. Wahyu anifu idah wanda walamah dan kasar ia apabila memberi nasihat dan mengajar orang lain. Madzhab purnawab gatha sebab tanya lebih gak ubud maka gatha ker. Mereka purnawanya bengi. Wahyajihadul hak idah nazarah dan mengingkari akan kebenaran apabila gemenazarah. Tegedina menazarah nampak kebenaran dari gop tak ingkar hendak dapat ih. sebab gop pegah. Pagan han menang bu yang tanyo pegah. Masalah betul ibu tu bila pakak lagai tanyo pegah pagan bui terengom melayu orang. Pakak ngdet nyot terpaksa apai terengom kebenaran pak Alasan han ale ke abih. Hai sip dan ni megop adung kata lu tanyo. Tapi panen namana bua pegah ke kanyan. Nyen juga didasari le sifat de kambuh. Wayanduru ilal annah Kaan nahwian dulu ilal hamir dan melihat ia kepada orang awam orang hana ilmean seolah-olahnya itu melihat kepada geludeh tidak orang yang geludeh metadu geludeh geludeh bangai nandung nah ya, dunan bro ayu karena kan binatang yang balik bangai geludeh mau awam ke orang hana ilmean karena tadinya menolak kabut, anggap bro lebih maka pandangan ke orang awam bersih lagi tidak geludeh yang tang metadu kalau urung dulu tidak geludeh yang tang. Yang juga af'al perbuatan yang nampak ulua disebabkan oleh dikabur. Maka cukup rakyat, rusak je. Dasar repat bacur di dalam saja. Tapi efek untuk bertuh ulua cukup jai. Wa innama uddimal kibaru kibaru hatta la yadukulal jannah mankana fi kalbihi miskaludarrahmin fi anna tahtahu salah satu anwa' minal khaba'is adimah. Dan hanya hanya dibesar-besarkan akan urusan tekabu. Sehingga hantamong surga seseorang yang ada di dalam hatinya seberat zarah daripada tekabu. Seberat zarah, zarahnya itu. Ureng yang na tekabu, ube dum gehon lam ati urengnya. Sampai ke kepegah hantamong surga. Maka berat hati. Dia tanya ke, dia lebih-lebih dapat pegah. Mamia dekabo na bebearu sahul dah. Yang benar dekabo biji kemasalahnya berat dah. Pakan gipu berat berat dah lagi nyan. Karena di bawahnya dekabo na dikandung lebih model daripada yang buruk-buruk yang rayu. Ji hubud diyukji Leboh keburukan yang paling buruk-buruk diyuk dekabonya. Jadi baik beda biji, beda uji hubud tentang halamah masalah. Nen ubud tak kalor Haa, kehon dah diji. Tak nak berat urusan. Nampaknya, galak gerayuk tak gai. Haa, bengeh kegok dihanai puja tu tak gai, nian tak gai. Tapi kan, dibalik tekaboh ni terkandung leboh keburukan yang sangat raya-raik. Tata oleh, awaluhah. Salah satunya le sesungguhnya tekaboh itu munazahah. Merupah-rupah akan Allah Taala pada khususiat sifatnya Allah. Tengah tak merupa sifat khususiat Allah. Sebab kali dah pegang helikod adamah yang sabang dengan nafkhah nafkhah Adama, naf kebesaran. Adamah dan kebesaran sifat Allah tak rupah. Tanya benar ranyan. Pendek lehnya bolah tak botok dalam ke uluhiyah. Al-Uluhiyah, Tuhan saja. Yang kenyang Fir'aun. Fir'aun pun ni perayut Jih raja, jih raja berkuasa makin trip, makin trip. Akhir jih, anna rabdukumul a'la. Kayak ikbat eh, dikat uluhiyah Nyaman mana sih? Awal jih katanya azamah. Merasa dirinya besar. Dan katanya kibriyak. Merasa katanya sangat sempurna. Tapi akhirnya itu akan tak rupah seput ketuhanan. Kerana bermula sifat Qibriya, pakaiannya Allah. Sebagaimana yang kandekul, Ya Allah Ta'ala, fa'innal'ad. Nah, sebagaimana yang kandekul, Ya Allah Ta'ala, yang kandekul ikut. Fa'innal'adhamah la taliku illa bih. Kerana kebesaran tidak layak melainkan dengannya Allah. Wa min aina talikul adhamah bil'amdi dhalil ladhi la yamliku min amri nafsih syai'an fadlan an amri ghairih. Bagaimana dari mana layak kebesarannya dengan si hamba yang hina yang tidak memiliki daripada urusan dirinya akan sesuatu lebih-lebih daripada urusan orang lain. Nedanyo-hamba yang hina yang jangankan dan urusan gaul urusan roda hai da urusan kalau dah berkahunau, jangan menolong. Wadai dua aduh dua da urusan hai dah pikir dah berkah du, du, do yang dumnan bangai te, masalah pribadi tak taat lampurut kada. Ci dia hilangkan sendiri. Sudah oh, berahi nang bergadah-gadah di Banjarak bapajebu eh balakan dulu mabuk. Padahal bu makhluk yang ha, mati kan makhluk hidup. Tetapi gadanya untuk bergadah dia balakan tolong mabuk. Tadai bu be dumna yana sanggup si karena bu deh bangai padagdayo. Jadi, nyanyanyanyan -nyan kehinaan kita ni hamba. Tidak memiliki urusan pribadi kita ni hana pada jara kita ni. Tuh kita ni hana pada jara kita ni. Kaya kita ni hana pada jara kita ni. Bahagia kita ni hana pada jara kita ni. Memandumnya pada Allah kita ni cuma berusaha mula Jadi menyanyanyanyan kehinaan kita ni. Pada jiduk sifat kebesaran. Sedangkan Allah hana perleh kegauh. Seluruh urusan kembali kepada Allah. Allah yang atur. Maka Allahlah yang wajar mencifat dengan sifat kebesaran. Tetapi dalam katanya, hana layak tak mencifat dengan sifat kebesaran, kita tanya tengok tak peraihidrawa tu. Nya kena ikan dikabur. Kan wajar. Wartaga puberat masalah dikabur. Kerana kita tanya tengok tak merupah-rupah dengan Allah. Sifat kebesaran Allah dan cok kita ini adalah hal yang paling berat bagi kamu. Yang kedua, bahwa dipengaruhi akannya seseorang, dia ada ingkar kebenaran. Nyom orang yang katanya orang nasifah Tegabu, ini orang katanya untuk satu saat kebenaran akan hantar Ketika muncul dari Gop. gob yang penggah kebenaran. Ini dia hantar karena kadang benar-benar terkabuk. Merasa akan raya kebenaran berdari kita. Maka tak tulak kebenaran. Ibu terikah kau. Nyabi bengis bertanya. Heeh? Tidaklah. Oh murah tak? Ibu terikah kau. Ibadat kau, heeh? saleh tak? Oh kau jipuai perkataan kau. Kan mandu. Padahal ibadat kau tak Tapi salah. Kerana kawan tanya apa bukut. Oh dia dah bukut dia nyoknya baru butuh. Nanti nyoknya je <laughs> yang butuh. Jantok gara-gara tekabur. Jadi efek daripada tekabur adalah juhdul hak, Mengingkari kebenaran apabila timbul dari orang lain. Apabila muncul dari orang lain. Wa zidira ul khalqi. Dan menghinakan makhluk. Menyokutannya tekabur. Yang timbul adalah pehina makhluk urang yang mandung hina di mata urang sebab yang lebih, tanyo tagai tero lain nana nakul le nabi SAW pada menyatakan dekabu al kibru man safihal hak dekabu adalah urang yang menolak kebenaran safihanyo makna dero jahil urang hanya turi kebenaran Padahailah mati turi, tapi bantah, dipegah kehanaputui. Ini gara-gara terkabung. Jadi kebenaran yang ditubi at-bakgob dia Yang kedua, وَاْغَمَصَنْ nas Dan diperhina akan manusia. Mami yang katanya, orang tawadduk, pandai nak terperhina orang. Mereka kata-kata, God mendung juga. Allah mendungnya. Nak kelebihan mendung bila Allah. Bebajih taboh, bebajih dan yang taboh, juta haji, ya Jadi kan langsung tak pandang hina kegop, tapi menyetekabo langsung memandang orang lain hina. Wa alamfah min al taliku babas angda dan punya menolak, ha? Membangga diri daripada kebenaran. ...yang sehingga kebenaran benar tak tulang... ...tarliku babasaadah dikunci akan pintu kebahagiaan. Kata-nyo menyebabkan kebenaran sebab kau tak tulang... ...tapi hebat dia tu hana tak tulang... efek ini... ...pintu kebahagiaan tertutup. Jadi kat-nyo dalam perut sabit-sabit juga. Sebab orang pegah hana leh nyo Nak tak cok sikap salah. hana pegah kau. Boa kau ya pegah kat-nyo. Puih pegah kau nandu, mak sayur lain pegah. Na yang perlu nasihat, dia join nasihat. Sangat temu orang. Tetapi banyak dah nyorong menerima, menerima nasihat orang lain. Hanatatulak kebenaran dari Gob. Yo dia salah, dia tak nak orang tegur. Hai pukanya, bukan pegar, pura pulang uman oh, yang hilap loh. Minta lah ubah baga. Itu je pegah le orang yang tanya Tetapi menyertai kabu penuh di dalam haba Gobkan mandum. Nyan hanapu harap leh, ketanya merupak kebahagiaan. Mandu mura haitin. Kan yoi, bu'oi, hai murusan. Batruk benan puan dahpegah kan, mandu muntui tak, badannya kan ti. Ma mena bangunan ke kan, dikiraihan. Nyan mena pandangan gauk ka. Jadi makaji jika pegah amfah. Daripada kebenaran digunci pintu kebahagiaan. Wakanda. Dan demikian juga istihaqar makhluk. Puan-puan, uh, yang ditimbulkan daripada dekabo adalah penghina makhluk. Negeri sebahagian mereka itu ulama. Sesungguh Allah Ta'ala khafa'a salasan fi thalathin. Gethob leh perkara, didalam leh perkara. Ya. Na leh perkara. Yang kita nyok perle tanyaan, tapi gus home, kan ada tu pat pat tau hidup. Yang kenal lagi puah batiffian acara yang pasal <laughs> nah nah, dalam tu yang hidup nyok yang tuh dah pilih. Di dalamnya nak nak nunci matoh, nak matoh. Yang tu nyok, tanya menjadi biasa nunci matoh kita nyok. Ana yang tuh tuh, maam dah kerupuk di dalam. Harus. <laughs> Harus. Jadi, disembunyikan. Jadi, Allah, Allah Ta'ala nak sembunyikan leher perkara di dalam leher perkara. Yang pertama, khaba'a ridhahu fi ta'atihi. Nathom li Allah akan ridhanya Allah di dalam ta'atnya Allah. Nyo dalam ta'at yang tak puduk dan tak buat di dalamnya ada keredhaan Allah. Tapi yang tahu, semua yang wajib, semua yang sunnah. Semua sedekah, semuanya untuk menolong. Semua meratib, semuanya untuk menolong. Membunyai Allah. Semua yang tidak. Maka saya sudah mendengar cerita ini. Membunyai keadaan. Membunyai keadaan yang dihidupan Daud. Saya tidak menarik. Membunyai keadaan keadaan Allah. Selesai saya Yang penting adalah Allah, keadaan keadaan. Jadi, saya yang berlaku keadaan Allah. Tidakar Allah akan keadaan keadaan. Lagi okay, kita tanya, redha orang kaya. Menye redha orang kaya, kenapa yeah. lagi usaha lom. nak pahala. <laughs> bukan <laughs> berkening pun tak. Orang kaya yang saya nak cahatkan, kita tanya. Mampu, bukan rekening pun tak. Duk-duk kerada. dapat habis peng. Menye redha Allah kat daripada, surga kesawakannya. Kemudian kita bi ke orang pengeh Allah. Orang redha oleh Allah. Tetapi redha Allahnya ke banjarat daripada. Gesaw meridha Allah di dalam seluruh taat. Walaupun kadang-kadang ubur. Sebabawahi empat. Bak pegah, nama Allah, ma'raful ma'arif. Nama Allah adalah isi yang paling ma'rifah daripada seluruh isi ma'rifah. Nganyan merupak Ridha Allah. Jadi, anda tenta oilong ya, tanyan. Oh, bubut yang bubut mentang. Maka, tentailah bubutnya. Hanna hidup latarayut. Kadang hidup yang rayut. Nyo ke no. mana? Gutham rida Allah di dalam ta'an Allah. Jadi, anda tak mana Tuan Haji. Dan anak-anak sabar-sabar. Lagi kesom lah itu kadar. Menyo kepegah juga lah itu kadar malam tujuh belah ramadhan. Nyan malam nyam sabadunya orang, -orang ibadat. Malam tengah tengok ndung-ndung. <laughs> anak saya so, ibadat li. Hei kali pulang man. Khabih, tak selesai masalah. Kali cok ijazah, pujian le cok ijazah. Maka ni anak kepegah. Pegah tu haisang, pak kaji-kaji. Sang, berarti puluh yang ke, Urim je, gerumpak, hinan. Kan menang-menang, tang tang tang Memang tang. Memang hanya pedih. Nyam memang dirahasiakan. Supaya Urim mencari keredaannya dengan melakukan seluruh taat. Nyam menang. Apakah mendeh, baik menang. Adak mendeh kan. Gepedih saja. Supaya tanjanya mandum tambah surga. Baik menang. Nak yang menang. Baik payah ta'at-ta'at mencabuk haju, gerizah haju oleh Allah, mencabuk haju kepada Allah, mencabuk haju kepada <laughs> Tapi yang kekauan lagi nyan. Lagi dalam dunia nyo, ada tawthaha, hek tak bubur ilim, menumpuk labah hina rugoi ini, minta akhirat lagi nyanci. Taban mendum. Jadi, gerizong meriza Allah, di dalam ta'atnya Allah. Maka bubur ta'at mengandun. Menyamanan, fala tahkiranna syai'an minha. Maka baik kata anggap remeh, akan sesuatu daripadanya taat betanggam empulah ibadat ubud tah nyai danyo malam hebat penuh dai ibadat putu bak meradik bak rumah kahuri diploh go han hak ke buduk di rumah eh belam ibadat tenyo berhantae di malam mega uranya pak ajak baru meninggal terkena kan ha sama dia ambejo taim ke do hanata duduk hai pu hanan ke naga halah nama dia memang go pi kabuh nan Hana ni de, jangan kadang ngan ngenek di ridha Allah. Ba hana de jelok de nyan. Je yang kahek ada peput yang kata harap, -harap kahana. Ba ji kan betariet betah. Menyenangan bekada penghina, beanggap remeh akan sesuatu daripada nya Mudah-mudahan ridha Allah ada padanya. Kadang yang hina ni di ridha Allah. Kata bo. Yang kedua, وَكَفَآَ سُخْتَعُ فِي مَأْسِيَاتِهِ Dan ketahat bengihnya Allah pada maksiatnya Allah. Bengih, Allah katanya, kata, tersembunyi di dalam seluruh perbuatan maksiat yang kagilarangnya. Yang inginanlah bengih. Yang tahu, teman-teman, maka tak ada, kan, orang yang maksiat. Aduh, kamu ah, kata mahu surga. Orang lain, ibu membuat maksiatnya, si, tapi dia mahu neraka. Bukanya, benar-benar ini, Bengi Allah tershom hana dekupat. Pajan bengi Allah. Bak maksiat tu dan pekan sampai bengi. Sebab kadang-kadang kan dalam hal yang baceunnya, hinan na yang berat dalam ubudnya na yang berat. Maka jih kali bengi hinan. Menyemenan, karena tersembunyi marah Allah di dalam maksiat Allah. Maka jangan engkau anggap remeh akan sesuatu daripadanya maksiat. Sakiratan yang ubat. Ada walau pun walaupun ubat. Nah walau, Hana. Ada gede nak. Walaupun ubat yang Ada ubat datang masih ada perempuan. Hana dente. Takpeka halah menyahan pih. Hanjir halah menyahan pih. Malik nampaknya pulak Allah na' laku jambah buah buah buah buah lainnya masih anak Nah, berpura-pura, dah lampu dalamnya, nawa buat mempelam. Lepas jadi, karena hana merentik juga. Gelarang mandung. Tetapi, yang bengih Allah ke Siraur yang kadang-kadang gara-gara saboh nyobutnya. Tapi, kupuh gedham mandung, pakai hana gedham saboh. Karena hana dapat. Sabhan lagi penuh. Lagi keuntungan hana merentik. Penyakit juga hana merentik. Jena kan ditanyakan oleh orang. Persebab oleh orang yang kena penyakit Gara-gara letak kerja bersaka. Tapi si pula ni, dia berhela lah. sakit lom minta orang yang. <laughs> kan sabar, si. Oh, kon gara garanya Gara-gara paja orang pelang. Orang muka orang dia tiap orang paja orang pelang. Bukan sakit. <laughs> Jadi, sehingga kan, sang-sang memandumkan kan. Tapi sebenarnya dia memandumnya. Tapi yang jid kebut yang betul-betul membahayakan hanya <tuh> ada terutama kawannya. Lagi-lagi, <tuh> pernah ada nak berkah. Anak bukit tak kebah Sabah kan tahu. Menyum nasir tuh bukit kelaram. Tak kebah tak kebah. Nya yang Allah yang lain anak panggil. <tuh> Pada dupuk. Dia dupuk memang tak. Takat yang anjid dah bukit Sabah kan tahu. Tak bukit takat Sabah kan tahu. Masih tak kebah Sabah Eh hey, bukit minum. Takkan ke. <tuh> yang kele. Ah falan fiha. Maka mudah-mudahan marah Allah taala berada pada sahabat dosa ubeutnya. Kedua, yang kele, wa khaba'a wilayatuhu ya ibadahi. Dan gesom di Allah akan walinya Allah di dalam segala hamba-Nya Allah. Nyu dari seluruh hamba Allah langkawannya gawannya na waliullah. Munyomen jangan kamu hinakan akan seseorang daripada mereka itu, mudah-mudahan urangnya waliullah kadang. Akan ada puai dia kan? Entah Waliullah. Allah. Yang kawan tadinya dua, kadang-kadang kawan tadinya yang na oleh Allah terus. Akan ada puai dia? Pas dah pulak ulok terus urang kenang mauli Allah. Dia kebud cakap kerja nak di nanti. Tahu orang itu bikin pucah terus urang keheran bah. Ken? Kita nak ken bukan? Mana yang nak luncur? Kita kambangai je. Oh kambangai? Hi kambangai? Berhayun oleh Allah. Ya menan. Kan, Uis al karni kibankan? Mempahruh dapuhina, putera kejadian kita. Makanya, hana tentenya. Jadi, Ridha Allah di dalam ta'at, hana tatturi. Bengih Allah di dalam maksid, juga hana tatturi. Waliullah di antara hamba Allah, na waliullah lengkawannya. Tatturi yang hana. Sebab pula punya pandangan yang kita tanya, jenoh mulia orang kan pakaian kan? Tapi mulia orang kan pakaian. Dengan kendaraan, dengan terkenal, dengan tanpa mulia orang. Sedangkan sifat waliullah, hanya menggunakan pakaian, hanya kendaraan kenderaan lagak, hanya menggunakan terkenal, tak perhina. Jadi sama dengan katanya, yang kita yang kan waliullah, tanpa hina yang waliullah. Menyamanan saja, tambah mendung, hanya ada ruang oh, yang tanya. Sebab Allah tempuhnya. Tepuhnya saya kesam. Di kesam oleh Allah di dalam hamba-hamba Allah yang hanya takut dikali. Al-Shalisah yang kelihatan. Ayyahula bainahu wa baina jami'il akhlaqil mahmudah. Yang kelihatan alasan tekabu yang hanya Adapun berai urusan dekabo, sesungguhnya dekabo dipadok antara agitanyo dan antara seluruh akhlak yang terpuji. Gara-gara dekabo nyu akhlak terpuji lain, hai kamu, ngado. Sifat-sifat God, akhlak-akhlak yang terpuji Hantruk bagitanyo apabila agitanyo orang yang nak dekabo. Maklum. Karena urung yang dekabuh tidak sanggup bahwa mencintai bagi manusia akan sesuatu yang ge bagi dirinya. Ge nya enggak gak enggak ge nya hebat, go bangai. Panen mungkin ge cinta aku urung mangai busaban ge cinta aku urung jarang. Ge nya enggak gak enggak malem, go jahil. Panen mungkin ge cinta aku urung jahil le ge cinta aku urung malem. Jadi begitu kedanyo kata anggap draw terlebih daripada agap, maka cinta kedanyo kedanyo lebih tinggi daripada cinta ke gap. Sedangkan dalam hadis, kan la yuminu ahadukum hatta yuhibba li ma yuhibba li nafsi. Kedanyo harus mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Menginginkan bak orang lain sebagai sesuatu yang tak inginkan bak draw. Mam yang udah nyaka kata, de kabo? Karaya gap nyan hina? mungkin tim sama ada yang Kagada siput terpuji ta yang kedua, Wala luru, Dan katanya Hana sanggup merendah diri. Pernah mungkin Tawadu yang sapa dengan Tukabu. Tukabu merasakan diri katanya hebat daripada Agok. Tawadu adalah membesarkan orang lain, merendahkan diri katanya. Menyukkana Tukabu, Tawadu haitim nali. Wala alat tarkil amfah. Dan Hana sanggup lam diatih meninggalkan amfah. Putera pernah? Membangga diri. Jadi meninggalkan sifat membanggakan diri, sanggup. Hanasangopley, karena adanya, kata anggap dro lebih pada mungkin tertinggalkan sifatnya. Dan meninggalkan dengki, Hai Timley, dengkinya tetapnya abang danyo, danyo yang dapat rayu dro, wadai dudu rayu gop, iko kau diprayu, dudu rayu gop. Mamat jadi tak berubah adanya malih, Ban, dari tengah surah gop mengalahkan surah adanya, sudah dalam bab demoi. Nala'in nah, nah, nah, eh, diatuh. Iban cerah dapuh. Kamu nampak? Nah. Kajut ke dengki. Walqadab, bengih. Wati ha'i tak kalahkan kau, bengih. Dan tidak kuasa ia diatuh menekankan marah. Hurun terkabuk, ha'i ketekan sifat marah. Dan ala lutfi, fin nushi. Dan hanya sanggup kenyan diatuh lemah lembut pada nasihat. Wati nasihat tetap kasar wala terkiria dahana tanggup lumah meninggalkan ria nyang gara-gara tekabu mobil jumlah dan dengan kesimpulan maka tidak kekal akhlak ia maka hana kekal akhlak yang tercela melainkan dan berhajat orang tekabu kepada menggunakan akhlak tercela dan tidak ada satu akhlak yang terpuji melainkan dan berhajat ia kepada meninggalkannya jadi antara akhlak tercela dengan terpuji, akhlak tercela terpaksa apa yang pakai. Akai bro yang terpaksa apa yang tangguh yang mendumdum ni tu yang, kerana kerana Akhlak bro terpaksa apa yang dekun selamat tinggal hanya kumengangunkah? Kerana kerana dekabo mendumdum nan efek. Kebencaraan apa bro dekabo? Ditarik seluruh akhlak yang tercela dan dikubah memendum akhlak yang terpuji. Ya amnal qadian, Allah. Muhammad